Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar? Semoga kalian tetap semangat mengikuti pembelajaran online kali ini Ada masa pandemi COVID-19 ini Kalian diharapkan untuk tetap di dalam rumah dan jaga kesehatan Apabila melakukan kegiatan di luar ruangan atau di luar rumah usahakan memakai masker, jaga jarak, dan klik Intro Oke okay, pada materi kali ini akan saya Jelaskan macam-macam posisi pengelasan platt dengan platt pada sambungan tumpul. dalam mengelas memiliki empat macam posisi pengelasan pertama posisi 1G kedua posisi 2G Tiga, posisi 3G dan keempat posisi 4G. Posisi 1G atau posisi di bawah tangan, posisi dalam pengelasan ini adalah posisi yang paling mudah dilakukan Posisi ini dilakukan pengelasan pada permukaan datar, yaitu letak elektroda berada di atas benda kerja Kemiringan elektroda 10 derajat sampai 20 derajat terhadap garis vertikal ke arah jalan elektroda Dan 70 derajat sampai 80 derajat terhadap benda kerja Posisi 2G atau posisi mendatar, mengelas dengan posisi mendatar merupakan pengelasan yang arahnya mengikuti arah garis mendatar atau horizontal Pada posisi ini, kemiringan dan arah ayunan elektroda harus diperhatikan karena sangat mempengaruhi hasil pengelasan Pengelasan posisi mendatar sering digunakan untuk pengelasan benda-benda yang berdiri tegak, misalnya pengelasan badan kapal laut Posisi 3G atau posisi tegak merupakan pengelasan yang arahnya mengikuti arah garis vertikal Posisi benda kerja biasanya berdiri tegak dengan gerak elektrodalas yaitu naik atau turun Posisi 4G atau posisi atas kepala, benda kerja terletak di atas kepala sehingga pengelasan dilakukan di atas kepala seorang operator atau seorang welder. Posisi ini lebih sulit dibandingkan dengan posisi-posisi pengelasan yang lain. Posisi pengelasan ini dilakukan untuk pengelasan pada permukaan datar tetapi posisinya berada di atas kepala yaitu letak elektroda berada di bawah benda kerja. Dan dulu penjelasan kali ini, semoga materi yang diberikan dapat dipahami dengan baik Mohon maaf apabila ada salah kata, terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh